bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan kashiran ta'iban wabarakatuh kumpulan hadis sahih yang jarang diketahui hadis tentang sholat dari abu, abu hurairah ia berkata saya mendengar rasulullah salam bersabda sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang disabda pada hari kiamat adalah salat wajib maka apabila ia telah menyempurnakannya maka selasailah persoalannya tetapi apabila tidak sempurna shalatnya dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan salat sunnah. jika ia mengerjakan salat sunnah, maka kekurangan dalam salat wajib disempurnakan dengan salat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu hadis riwayat hamsah dalam nilul autur juz pertama halaman 345. Aku sengaja membuat video ini hanya tulisan saja dan pembicaraan saja.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 mengajak orang-orang yang aku sayangi mengatakan boleh memaksa jangan tidak ada paksaan dalam menganut agama islam mungkin sekian dulu dari saya wabillahi taufiqulidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh